Ini Adi, orang ini tanya, mau janda bolong? Oh, bunga apa? Mau janda bolong. Bolong? Iya. Janda? Bolong? Iya. Uh -huh. <coughs> Hari pagi-pagi sampai malam, kita di bunga janda bolong. Bunga dapat janda jandanya dapat juga. <coughs> Bukan bunga rupiah ni bunga janda-janda bolong Eh hantu beliau, ini jadi obat, bukan bisa dijual Satu bang ha, lima puluh Haa Ya, lima ratus Haa Satu kita. Haa ah. Ya Haa, ah. sempak kau bolong Bukan, ni kumasukkan lah bang, kong kong kong lama-lama Hei, eh. ini putri. Ya Janda bolong? Bukan Apa juga? Kami ni kita mau cari bunga Mau cari bunga janda bolong? Ya Bunga macam itu? Ya, daunnya bolong-bolong juga ini kamu yang bolong nih. ada bunga, ada jenda volo boleh juga. Hmm. ada keren bunga di YouTube. Ada loh kak bunganya. Emang dari mana taunya? Kemarin tuh ada kawannya sendiri ya, dapat bunga besar, Bang. Iya besar, tapi mahal, susah juga dicari bunganya. Tapi sekali bunganya Kak kan? Iya, cantik loh. Ya udah, yuk kita coba cari kalau enggak sih. bunga ada janda bolong boleh juga bunga janda bolong nah warnanya warna janda pasti ini bunga janda bolong ah saya kan tak dapat bunga dapat janda, janda. ini janda itu janda ini bunga bunga janda bolong <tuh> Dari pagi-pagi sampai malam Bu cari bunga janda pulau Bunga dah dapat, mungkin janda yang dapat juga <tuh> Tadi mau cari bunga janda pulau Cerai janda yang pulau Banyak bunga yang pulau <tuh> bunga, bunga janda Ini mesti ni gua jangan nak Ya, sama juga. Tapi ada adik-adik ni semua janda bolong. Bukan kami, kami yang nak bolong, tapi bunga, bunga bolong. Ini enggak bolong ya. Kami semua enggak bolong, Bang. Kami jangan nak bolong. Enggak ada nak Bang. Kami semua enggak bolong. Enggak abang aja bolong. Aku yang bolong. Kau yang bolong. Ada, ada aku buluh beladan. Mom tadi. Haa kami mahu jadi bunga janda yang bolong Pak, di tiga ya, bunga janda sembang sembang bolong, di tiga hal eh, Pakai macam bunga-bungan Nyan Nyan, lepak bunga janda yang bolong Lalu kun Sejak hal Kita Mau cari janda Bolong? Bukan. Ini bukan biasa. Ya udah ikut kami aja yuk, biar tahu kayak mana. E -e. Nah, Baru ke bunga jantar kemah Tandar pulong boleh Jangan pulong boleh Eh, ngapain lah nak, nak sakit tu Ambil bunga-bunga rubit Bunga-bunga rubit pun jadi diambilan, tak buat apa? Apa beker je, bunga bagas kaya tu Ha, bunga bagas kaya tu Ha, nah, bunga bagas kaya tu Ha, jom bagas ah, kaya tu Ha, jom bagas stres mungkin <laughs> Mampu situ lah kau? kau? Assalamualaikum. Bang, beli bunga, bunga jendah bolong. <laughs> Apalah kau ni orang sakit? Bunga-bunga rubek pun jadi mainan. Bukan bunga, bunga rubek ni bang. Bunga jendah bolong? Eh, hantu beliau. Ini jadi obat. Bukan bisa dijual. Satu bang, lima puluh. Haa. Ya, lima ratus. Haa. Satu kita. Ah, Ya. Ah, Sempak kau bolong. Bukan. Ini kau masukkan lah bang kerongkong. Kau ni lama-lama. Hei. Eh, eh. eh kerongkong. Ini jadi kau ni ajak ban tunggu macam mana kau ni? Jangan tunggu mah kau ni eh. Enggak ya ban ni viral bang. Kali viral bunga jangan sampai jangan bolong. Nih bang yang masukkan lubang kerupuk kau ni. Bunga yang lagi viral bang. Collar kau viral. Kau ni sini sini kau ni cepat cepat. Bunga jangan jangan bolong. Cepat. Eh eh eh Jangan bolong. Tempat dia tu yang bolong. Tidak ada pindah kita dapat bunga, bunga, bunga, bunga, bunga, bunga, bunga. itu. lah, capek kalau kita cari. Kira-kira di mana ada. Coba kita lihat di rumah sana. Ya betul, tu. Soalnya situ kan banyak bunga. Coba kita tanya, yuk. Yaudah, yuk kita cari. Yuk, yuk, yuk. Ayuk, ayuk. Bunga janda bolong. Ini kalau kita jumpa, kalau kita masukkan ini. Bunga janda... Itu janda bolong, tu. Itu ah, bunga janda bolong. Yeah, beb, beb, beb stop stop stop so, so. janda janda <laughs> bolong <laughs> betul lah kata ya penyakit tu ada juga janda bolong ni ke mana rentan ah macam tu bunga apa ini kenapa bolong janda bolong lagi jas ada janda bolong sudah bolong jadi janda aduh serbasalah lah udah la, pak la. lagi lagi lagi janda bolong janda bolong Janda janda bolong bol. tapi penasaran juga nih. Intip lah. Assalamualaikum Mas Bunga janda bolong. Karena tadi kan kata si Putri, di rumah Asna ada bunga janda bolong. Oh, bunga janda bolong. Yang mana bunganya? Coba lihat. Coba lihat. Oke, ya, ya, lihat. Yang mana bunganya ya, Putri? Iya, yang mana, Putri? Ayo ya, aja coba kita lihat sama ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ada ya. lagi. Ini bukan. Nah, nah, ya. mana ya? Ini oh. bukan. Tapi Bukan ini enggak bolong. Sport, ya, bong. Bong. Bukan yang ini ya, puda? Bukan, dia daunnya bolong-bolong gitu. Ini kayak mana? Kata di ada bunga janda bolong. yang Hai, dia hai. apa ini? Tidak ada apa ini? Ini orang ini tanya bunga janda bolong. Janda? Bunga janda bolong. Bolong? Iya. Janda? Bolong. Bolong. Janda bolong bunga janda bolong, uh -huh. ada bunga janda bolong? ya itu enggak sama sih itu enggak dengar enggak pernah habis dengar itulah, ada bunga janda bolong itu lagi si Putri yang nanya hmm yang mana Putri? ini ini Putri? iya janda bolong? bukan apa juga? Kami kesini mau cari bunga Mau cari bunga janda bolong? Iya Bunga sama itu? Iya, daunnya bolong-bolong gitu Kayaknya kamu yang bolong, bukan? Bukan Ini udah salah orang ini Udah salah alamat Udah kemana-mana kalian? Udah kemana tadi? Udah kemana-mana Cari bunga itu? Enggak ya. ada? Enggak oh. oh yaudah, yaudah Tetap sini dulu kalian ya Oh, dia harus menahan bro. Bolong nih, jadi janda bolong dan na. Udah, janda bolong tuh mah. Memang janda-janda, bolong nih, ini bolong dan na nih. Ini bolong nih. Mana ada dalam apa-apa? Pasti mau memang jangan. Memang ada di janda bolong dan nonton. Nah, buka. Jangan, jangan, jangan. Tunggu, Tunggu. ini jangan. Ini. Jangan, ini. jangan. Jangan, nah, jangan. Hasnah, sini. Hasnah, sini. Kalian dari tadi, habis dengar bolong-bolong. Jadi bunga-bolong. Apa itu bunga-bolong? Coba kalian jelaskan. Sejenis bunga. Bunga? Bunga janda-bolong? Ya. Yeah. Ya, yeah, Hasnah. Ada memang. Berapa Allah Hasnah, Habi? Habi pernah baca koran kemarin. Gara-gara orang mencari bunga janda bolong. Kusesat dalam hutan empat hari pulang-pulang. Ya, bunganya tidak dapat dia terus sampai di rumah sudah mau konduri tujuh lagi. Nah, ini kalian tahu ya. Pernah dengar dulu? Pernah, Pernah. waktu kami laki-laki diuji sama Allah, orang disibukkan dengan batu giok. Nah, kami dulu sudah dibuat lalai para lelaki dengan batu-batu giok itu sehingga sia-sia habis duit, habis waktu, tinggal sholat. makanya Hasna jangan pernah ikut. dan kalian juga jangan ikut cari bunga itu lagi. dengar, ya. itu semua adalah mimpi jen. kalian dibuat halusinasi dengan hawa nafsu mencari bunga ini, bunga itu, bunga janda bolong lah. Ya kan sehingga habis uang. makanya sekarang giliran ibu ibu. ini Hasna kawan kamu, ya. nah jadi kalian harus saling mengingatkan. Tanam bunga boleh, bunga yang biasa-biasa saja ya. Di rumah udah ada bunga? Ada. Nah, tanam bunga itu aja, ya. Jangan sampai mencari bunga-bunga yang janda-janda bunga -bunga, bolong lah apa apalah. Jangan pernah habis dengar lagi kalian mencari bunga itu. Itu adalah semuanya ilusi. Ya, dengan namanya bunga janda bolong. Ada dengar? Ada. Karena kata orang tua, Bunga itu sekarang kalian tanam dalam pot putih ya, ya. Habis itu ada tanah ya. ya Habis itu bunga itu seperti pohon peladi ya, ya. Itu kata orang tua, kata ulama-ulama kita Pot putih menandakan kain kafan Tanah merupakan kuburan Bunga tersebut merupakan penyakit yang kalian cari Berarti kalian sekarang semuanya termasuk ibu-ibu seluruh dunia sekarang yang lagi fie, lagi mencari penya penyakit. Mencari apa? Penyakit. Penyakit. Amin. Hmm. Uh, yeah. Apa bu julong? Kenapa Pi makan? Bukap kapra. Begitu namanya ada til kapro. Nyonya, darah nya. Ya ayo towa kaput. yuk. Kupenut, letak. Anak, buta, puto, letak. tinggi kok dibakao, ya? Bukan dibakar kok dibakao, ya? Bukan, eh, teng -teng. Bukan dibakar eh, teng -teng. minggu teng. depan teng -teng. kita bakar-bakar. aku bakar. Ya, ya ya apa jatuh memang kalau cinta bagaimana setelah bapak meniup Uh, seruling bulu perindu itu setelah Hasnah kedengaran Ya pertama kali ya ada dekat lah oh, Terus tiup itu kan Pas mbak saya Hasnahnya langsung rindu uh, Jadi garang lah kita kan Langsung nah, tiup setiap malam tiup lah Setiap aku merindukan Hasnah langsung ke tiup puluh perindu itu Iya uh, pak terima kasih dengan pendapat anda Terima kasih pak uh, Bagaimana setelah ibu mendengar seruling bulu itu Terima kasih ibu Assalamu'alaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh Aku jadi adegan bulu berindu Jadi samib yang mengambil bulu berindu nah, Ini namanya Pekurayu Yang nantinya aku akan melamar Hasna ditolak sama Pekurayu Sampai hmm. dari saya Nanti dia dikasih mam, dikasih mimpi sama Kakeknya lah ya kan hmm. Nah karena begitu saat saya tolak uh, Lamaran dia, dia pulang ke rumah Malamnya dia bermimpi uh, Kakeknya menyuruh dia Ke Gunung Salak untuk mengambil bulu perindu. Nah, untuk apa bulu perindu itu? Karena di bulu perindu itu nanti dia ada merasa ketentraman dibuatnya Nah, jadi ada bergunanya di, di bulu perindunya itu nanti Dia merasa tentram. Dia merasa tentram. Nah, jadi manfaatnya nanti untuk apalagi bulu perindunya uh, Memang di sini bulu perindunya itu bukan untuk memeletnya mem mem mem mem khasnya karena dia sama sekali tidak tahu fungsi daripada bulu perindu itu untuk apa ke depannya. Nah, jadi dikasih tahu sama Indatunya, sama neneknya itu waktu di dalam mimpinya dia disuruh ambil bulu perindu di Bukit salah itu, tujuannya untuk e, menenangkan dirinya untuk menghibur dirinya. Nah, ajaibnya, misterinya rupanya di bulu perindu itu waktu di tiup sama si Hamid nanti, kita semua orang mendengar. Nah, saya sebagai tungku raya dan juga e, ibunya Umi dari Tungku Raya, istri daripada saya, juga mendengar suara bulu pindu itu yang ditiup oleh uh, si Hamid. Ya, namun kami yang mendengar itu sepintas lalu aja. Nah tiba-tiba anak saya, si Hasna, mendengarnya dia dengan penuh uh, kekusukan. Dalam arti dia mendengarnya lain daripada yang kami dengar. Nah sehingga waktu ditiup bulu pindu oleh si Hamid, jiwanya merasa tentram, merasa damai. Uh, makanya disitulah pada suatu hari anak kami yang bernamanya Hasna dikasih tahu tentang keajaiban daripada suaranya bulu pindunya tersebut nah, nanti kita ada perannya yang namanya bantah, yang uh. bakalan ngelamar si Hasna hmm. dan nanti kita lihat Hasna sama Hamid atau sama bantah? nah penonton ya oke uh, gitu -gitu, teman-teman salam sejahtera ya, untuk kita ya, semua. Ya, semua ya selamat kita semua sukses untuk kita semuanya semangat ya semangat ini semua adalah kru pemain uh, di Bulu Prinu dan Tanjung Cinta. Uh, ini ada pemeran utamanya uh, Hasna. Coba Hasna, kita mau link kemana? Di YouTube kita, okay, silakan. Hasna. Untuk teman-teman yang mau nonton Bulu Prinu dan Tanjung Cinta, jangan lupa uh, klik link di akun YouTube Cinta Fajar Production. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga bagiin ke teman-teman. Ya, Hamid ya, Aku sebagai Hamid uh, peran dalam film uh, Bulu Perindun dan Tahni Cinta Dan tadi adegannya Hasnah mengantar Rantang-rantang uh, cinta buat Bang Hamid <laughs> Dan ada lagi ini yang namanya Bang P.I. Bang P.I. Uh, ya, nama tutorial saya Yudhan Lohzandra Berarti dalam Bulu Perindun ini ya. Nama saya P.I. <laughs> ya, uh, Abang Spendi, Ya, Spendy oh, ya, ya, ya, Randy Samusra cuma Semangat Semangat, semangat, tetap semangat